dua satu go nantilah harus lebih oh, yeah. abang selamat katanya Sheet. nah jiwa adik untuk abang oh, yeah. <laughs> tes ulang <laughs> Ader, mana lo nih? Sini. Hamis sekali gak Dari mana lo nih? Kok hamis-hamis sekali -hamis gini gak lo? ini gue bilang hamis, aduh gue. Coba yuk nih. Apa yang lo nih? Ada nih buat apa sikit? Kerjaan? Biasalah, Der. ya ini? Namanya? apa? Biasalah. Tunggu, hmm, ini... Ini bekerja di pinggiran. Mitigasinya kok gak kok buat, Der? Pakai udanes ya? Ada ya, Der. Buatlah, Der di gimana ini? itu gak kan tinggi-tinggi kali tuh der, selalu ya kok nah, gak bisa der harus dibuat der, mitigasi ini karena bekerja satu di atas 1,8 ya kita mau buat gimana <tuk> ya? <tuk> ya kira kali ya heboh ali ya. ini der bukan aku gak safety nih ya ya kan, ha nah, ha ha ha safety nih, safety, safety ya. tapi der, kalau kau tahu, ini dia cuma sebentar aja der bisa gitu deh, handal handal deh kita harus sedangkan kita buat di RK3 aja mitigasinya yang jelas nggak diimplementasikan pekerja-pekerja tuh apalagi nggak kita buat sini pekerja sekarang tau deh, mau enak-enaknya ya dia dia nggak tahu itu kok dia terlakadu anaknya istrinya ibunya nah, Kau buat asal-asal aja buat mitigasinya, kok buatlah di sini. Iya kan udah jelas tuh, nih, pakai APD, itu. udah jelas nih. APD apa? Wawak. Sebelum kan fit to work dulu. Iya, wawat mana tahu, mana ngerti orang itu SDM lo, mana ngerti dia. Ya. Kau jelaskan di situ body harness, sedangkan dijelaskan body harness apa ya orang tuh, Pakai tali kayak gini udah kerja gimana? aja duduk kan. lu nengok kau nih ah ah nah, udah sekarang ngoreksi kerjaan orang nomor satu iya nih, lapuk juga eh, jok ada deh duduk duduk duduk duduk duduk tadi kau pula Kau ngoreksi kerjaan orang, ngoreksi apa kau bisa? Mending, kau ya. rokok kok nggak hmm. gue modal nafas, saya bukan kemari. Malah, belum malah, job. Soalnya, kalau ada job, soalnya? Kau ada job, deh. Apa yang suka sih kau? Kau <laughs> bisa dong, ngancong kau, kau payah ya kau? Bosku gue bukan. Bukan? Apa gua bukan? Kita buka. ya. cuma partner deh, partner. Nah, Tahu? Sebagai partner itu, aku nggak mau juga masalah ketiga ini terlalu dispili ke orang deh. Ini banyak aku tengok di mana-mana orang selalu menyepelekan kali masalah aspek safety ini enggak di sampingan orang selalu deh. Kita sebagai praktisi katiga aku mirip aku tengoknya. Unah oh, kocok wau. Enggak, kita kita represent tuh. Mungkin kan udah paham, kan nggak tidur Kan paham juga pasti. Mungkin lupa karena banyak kali job gitu kan. Oh. oh iya dong Iya lah, Wah, nih, bosnya ngeri dah. Ya. Toki TOKEY TOKEY Udah kita refresh dulu masalah K3 kan? Mungkin kau lupa nih Apa itu K3 Apa itu safety Itu kita bahas dulu deh. Itu kan, der masalah du der. der Masalah safety dulu tau ya Masalah safety dulu. udah lama kita pelajari Semenjak kita sekolah-sekolah dulu Apa guna sertifikat kalau gak tahu safety aja Bukan mungkin kau lupa Macam kau nyusun Ketiga tadi kan mitigasinya nggak kau buat dengan sempurna kan gitu. Jangan dibuat dengan sempurna aja, itu masih banyak orang suka suka hati orang aja gitu. Nggak di diimplementasikan sama mereka. Oke Apa lah, kau ngajak ngajak repres aja. Apalah safety sama menurut gue? Oh, coba lu. Ya. Tanya lu gue. Safety itu deh. Bekerja secara aman kita, gitu. aman, tidak merugikan pihak manapun, kan gitu guys, safe untuk bekerja. Saya pilih, nah, bukan saya pilih. Oke, ini kan, ini kan, ini kan, ini bahasa Inggrisnya kan, ini gitu, kan, ini ya, ya, ya, okay. uh. nah, ya, kan, ini kan, ini kan, ini ini kan, Iya, kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, ini Kita ini kan, ini kan, ini kan, ini kan, kan, buat Bukan gitu deh Kita sebenarnya k 3 tuh nggak merugikan semua pihak. Ya. Pengusaha untung dibuatnya, proses makin cepat. Kalau kita paham, kita implementasikan dengan sebenar-benarnya itu K3. Itu semua jadi lancar semua. Ini kadang orang menganggap K3 ini menghambat, menghambat. Padahal nggak, deh Justru K3 itu yang mempercepat iya oh, ya. paham bu, paham gue pula mengajari kucing curikan aku ngajarin kau aku kadang sharing ya kau aku lihat di sana banyak kerja dengan semuanya kita sebagai pihak ketiga nih mesti turun-turun lah kerja apapun banyak kali bersilem akau bicakap a b c kacang Genjer Kabanjahe, kota cane mana gak tanah simpang semalam malam resort ya. macam lah tuh intinya ya. safety ini dibuat kan ya. kan supaya untung untuk semua pihak nih ya, betul. betul kan? Betul, betul. perusahaan enggak rugi ya. pekerja aman ya, betul. progres tepat waktu ya. itulah safety itu, itulah itu aman ya. itu. itu itu betul betul, sama ya kok, kan dari turun ya aku ya. bilang kau kok cuma safety-safety itu ya. oh iya ya tapi kenapa tadi kok apa, apa ya kan itu? gua tengok tadi, gak apa tulis gitu bukan deh, gua pahamnya gua tuh gua cuma, ya, kan bisa kan, nih jam 2 apa, gimana? Ya, jangan mana. deh tergantung orang-orang kayak di lapangan gua tau tuh, minjam itu bahannya masih macam apa sih lah layak kah apa enggak gitu kan kita harus kita ya kan gua baca di RK3, APD gua tuh baru deh nah, yang penting dia masih layak gitu, yang maksud aku bukan mesti baru enggak. Ah, iya, cek, cek dulu, tadi maksud aku. Yang penting ada kan, minjam. minjam boleh tapi baru enggak. Kadang ini banyak orang minjam, eh kan? Itu disimpan tadi mana, ada perawatannya enggak gitu. Itu dicek dulu eh, supaya kecelakaan indinya dia kan iya. beli baru enggak juga, tapi itu diperiksa dulu, nah, cek dulu, masih layakkah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 Hai gua lu kan ngetik apa pernah kita kemari juga ini? Iya, buat video ]nya. juga, ita, kan? Nah, buat juga video kita kan? Buat video apa kita? Buat video yang apa namanya? Oh, bukan global war, bukan global warming daerah nah, apa namanya? Kabin Sud. Kabin Sud. Sekarang aku tanya sama kau. Kecelakaan itu apa? Coba aku tanya sama mau Apa itu? Maka aku. Aku, aku, aku nanya. Enggak. Aku agak-agak lama banyak hal yang udah laga kerja deh, sekarang nih job kosong. Eh oh, oh, ya. tadi aku lipres kau. Oh iya. Nah gitu. Jadi kau custom, custom kok. Kecelakaan itu ya kan kondisi di mana nah. suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, baik berasal dari kesalahan manusia, nah. kesalahan ke alat, maupun kesalahan alam. Nah. Kenapa yang kamu bilang tadi? iya kena Sahabat deh masalah -masalah. alat, kan gitu kan Iya. kalau alatnya kalau kompleks, bukan masalah, minjam minjam tapi udah kayak seorang itu kan udah kalau kasih itu sama kerja, kalau gak dibuat itu maksud aku tadi dibuat mitigasinya itu gimana Karena preksa aku buat deh. itu mitigasinya kan aku buat itu itu tadi maksud aku, kok oh, gak nyambu gak nyambung Der, kadang <tuh> kau harus bisa mikirin aku Ta, juga tau ya, ko, kau tahu bagaimana? ya tapi, perang-perang nggak tau apa sama eh, <tuh> be nih bukan nampak kali kau membela ke perusahaan, apa ke pengusahaan eh eh eh gila kau nih hah? bukan aku tuh tengok ada yang ciri-ciri kau bela-bela pengusaha bukan bukan bela-bela safety, gini ya, menguruskan sama kau lah, udah lah, udah betul lah gue, udah memang tapi gini juga Der, kau pernah dulu sama sama aku di lapangan kita ini main sama gitu kan hmm. pengawas kerjaan A, pengawas kerjaan B hmm. kok tengok lah ciri-ciri pekerjaan semua kan gak sadar mereka gitu iya, pengisahannya men udah meng-oke, -okay, meng-iakan aja, meng aja udah. oh iya gak apa-apa jadi yang kita orang seperti ini gimana gitu Lagi lah Dar, aduh Hah? menurut kau tinggal kau lah dulu nih, ini apa yang mau aku buat ini? ya, macam DJ saya ya, itulah kau buat sebenar -benarnya. kau Pokoknya apa implementasikan apa yang udah udah dapat itu sesuai prosedur K3. Kau masukkan di situ, kau tuangan di situ semua. Oke, Der. Sekarang gini, utanya tanya sama kau. Apa mau tanya mau tanya lagi, Pak? Hah? Nah. Kalau dikasih koin gopek, ah, gua ah, pikir kau usah gitu lah, Der. Eh. Ah, masa pula. Enggak bisa, bisa, Der. gak bisa. betul terlalu mau nih. gak mau, Bu. Kalau gak mau ya gak mau. mau. Jangan kau paksa, -paksa kan gitu Ya lah, jangan nah, aku, aku cuman kalau ini lah kadang-kadang, cuman kalau lo, kalau kalau tuh jika, jika tuh sama dengan seandainya. Seandainya itu sama dengan angan angan Bu. Ya, seandainya sendai ya ngara kesana, ke sana gak bisa. Aku tetap Septi tegakkan safety Septi. Jangan kita mencamain diri. udah kasih nah, gitu, hmm. tahu maaf itu nggak bisa. Septi ini penting, nih? Penting lah. Yakin, Yakin ya? gak? Yakin lah. Jadi tim penting nih? ya akhirnya, ya oke okay. biar gak ada yang lagi mati sia-sia deh kok tau kan? Yes, iya sih memang iya, iya. kalau itu aku nggak, ya, memang gak ya mau aku aku miris selalu melihatnya gitu itu, maksud aku itu tadi supaya kok berubah kok tulis di RK3 dan terapkanlah lah semua sampaikan kepada pekerja di set talk itu block meeting itu Ya adalah inilah kita sepakat inilah ya. Nah. Kau juga mengingatkan aku, aku nanti juga selalu akan mengingatkan ya, kau. Kau pun harus mengingatkan aku, niat, kok, kok harus niatin aku juga. Hmm. Aku pun gak selalu betul-betul kali ya kan gitu kan. Hmm. Ada ada kala yang juga salah kan gitu. Salah lah kau. kok gak beli. Anjiznya ada pada saat ini. Aku ingat kau. Iya. Ya, nanti kan satu saat waktu aku kerja ini, ya, aku menang job nih. Hmm. Gitu kan. <laughs> sakit kali tuh gue deh malah ya. Jadi kita sepakat lah ya siapapun nah, yang kerja sepakat. jangan gak, jangan mau kerja kalau nggak safety, sepakat. jangan mau kerja kalau semua PD nggak dilengkapi, ya, sayangin nyawa daripada bini, jangan bini. lah. <laughs> <laughs> bini. Sekarang tuh yang pilih bini pilih nyawa, nyawa Wah ya udah sayangin sayangin nyawa pada bini kemana ya, sayangin nyawa juga untuk bini, bini. itu dia aduh mampus nah, lah kau sayang sayang nah, tenjam tuh sayangin aku. nyawa untuk, untuk istri kan, gitu ya yeah. sayang nyawa kita untuk yeah. siapa yeah. Untuk istri kita untuk keluarga kita semua kan, itu yeah, ingat juga. ingat anak di rumah istri di rumah keluarga kita menunggu di rumah semua okay. untuk kita akan kita pulang kerja okay. kan gitu kan ya jadi iya. yang penting Abang selamat katanya Siiii oh, Gimana gitu Nah, jiwa adek untuk abang Iya yeah. <laughs> Kutus mulai ini Layar si Udah udahlah betul-betul udah semua nah, ya Kau romba tuh lagi tuh, kau romba Kau betul dia lagi tuh, rencana kerja kerja 3 kau tuh Ataupun high sleep plan namanya Kau betul dia lagi tuh Sekarang? Ya, sekarang lah, betul lah Coba aku tengok lo biar aku Mana tahu kok salah lagi, gitu kan. baiknya juga eh, Der, itu deh? lupa nih, gak bisa besok ya? Apa ya besok? Besok sekarang lah. kapan lagi? Besok, besok, ah, dah basi lah. Lihat kok besok lagi, udah, ada, udah, udah, gitu ya udah, ya, lah, udah, udah, udah, dulu